Doa Bapak kami itu adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 dan Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 berbunyi demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu,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 banyak orang yang salah mengerti dan mengira doa Bapa kami sebagai doa yang harus didoakan kata perkata Sebagian orang memperlakukan doa Bapa kami seperti sebuah mantra seolah-olah kata-kata dalam doa itu memiliki kuasa tertentu atau dapat mempengaruhi jawaban Allah Alkitab mengajar hal yang sebaliknya, Allah lebih tertarik kepada isi hati kita saat kita berdoa, bukannya kata-kata kita. Injil Matius 6 ayat 6 mengajar kepada kita demikian, Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lebih lanjut, Matius 6 ayat 7 menyatakan, Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam doa, kita mencurahkan hati kita kepada Allah, bukan hanya sekedar mengulangi kata-kata hafalan kepada Allah. Sebaliknya, doa bapa kami perlu dipandang sebagai contoh mengenai bagaimana berdoa doa bapa kami mengajar kita berdoa doa ini memberi kita bahan-bahan yang perlu dalam suatu doa berikut ini adalah detailnya pertama doa bapak kami mengajar kita kepada siapa kita berdoa yaitu kepada sang Bapa kedua. Doa Bapa Kami memberitahu kita untuk menyembah Allah dan untuk memuji Allah. Ketiga, doa Bapa Kami mengingatkan kita bahwa kita perlu berdoa untuk rencana Allah dalam hidup kita dan dalam dunia, bukan rencana kita sendiri. Kita perlu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi bukan keinginan kita. Keempat, Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan saja Kelima Doa Bapa kami mengingatkan kita untuk mengakui dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa Termasuk mengampuni orang-orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita Dan yang terakhir penutup dari doa Bapa kami merupakan seruan pertolongan supaya bisa mematikan dosa dan pemohonan supaya terlindung dari serangan si jahat pertama doa Bapa kami mengajar kita kepada siapa kita berdoa yaitu kepada sang Bapa kedua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 Penutup dari doa Bapa kami merupakan seruan pertolongan supaya bisa mematikan dosa dan pemohonan supaya terlindung dari serangan si jahat. Jadi, doa Bapa kami bukanlah doa yang kita patut hafalkan untuk Allah. Doa ini adalah contoh mengenai bagaimana kita patut berdoa. Apakah salah kalau kita menghafalkan doa Bapa Kami? Tentu tidak. Apakah salah kalau kita mengulangi doa Bapa Kami sebagai doa kita jika kita sungguh-sungguh dan dengan segenap hati? Yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah lebih tertarik kepada persekutuan kita dengannya dan ungkapan isi hati kita daripada kata-kata yang diucapkan melalui doa kita.